Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar di manapun kalian berada, di kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita ke unggahan pertama para sahabat, ya Kita lihatnya ada sebuah unggahan spesial para sahabat ya Hari segi tuh masih syuting Dalam acara Sinetron JBB2 persahabat sahabat ya Jangan sampai lupa setiap malam tentunya kita menyaksikan JWB 2 di Antv para sahabat ya untuk mendukung karya-karya dari idola kesenian kita mudah-mudahan juga tentunya hari ini atau malam hari ini rezeki telah selalu diberikan kesehatan kelancaran amin ya robbal alamin. Ke kabar selanjutnya para sahabat kita mendapatkan info dari Bu Harsiwi ya kita lihat aja di akun pribadinya. Gua harus menginfalkan bahwa tentunya bakal ada acara aksi Asia 2021 tentunya di Kloter Al-Hashir Pak Sabat, ya dini hari nanti jam 2 untuk menemani sahur kita Pak Sabat, ya dalam acara aksi Asia dan tentunya info spesialnya Resi Kejora tidak hadir malam hari Pak Sabat, ya tentunya dalam acara aksi kali ini tidak Lesti digantikan oleh Putri D4 Kita lihat aja caption yang dituliskan oleh di situ mengatakan Host-host yang selalu menghibur kita ada Biramzi Gilang Dirga Irfan Hakim Abdillah Riyad Dan Putri D4 Bersama abang-abangnya Katanya ya nah, Sudah jelas D4 Putri D4 Menggantikan Dede Olesi Gejora Kali ini bersama ya Dalam acara Aksi Asia 2021 Mudah-mudahan dia ya, besok-besok kita mendapatkan kejutan baru dari Dede Olesi yang akan tampil dalam acara Aksi Asia. Persahabat ya, kita selalu support, kita selalu dukung, dan mendoakan buat idola kesayangan kita. Selanjutnya, bersahabat kita juga mendapatkan info. Tentunya, info bahagia dari Bang Aril, ya, bahwa besok malam Lesti Kejora akan tampil dalam acara Lida, di sahabat, ya sebagai juri putih, kembali memberikan. Kejutan spesial bahagia buat kita semua para fans Dede Lesti tampil kembali Dalam acara lidah persahabat ya ini kejutan banget buat kita Tentunya Dede Lesti kembali akan menampilkan penampilan yang sangat luar biasa banget persahabat ya mudah-mudahan tampil bisa bareng kembali dengan abang Rizky Bilar Kita makin bahagia kalau Lesti dan Rizky Bilar tampil bareng persahabat ya dalam postingan tersebut juga tentunya Bang Aril menurutkan sebuah kalimat caption dikatakan Jangan lupa besok malam tanggal 6 Mei 2021 ada penampilan Lesti Kejora sebagai jadi putih di program Lida konser top 42 grup 7 putih Mulai 20.30 waktu Indonesia Barat live hanya di Indosiar Tuh Pak sahabat ya, pantengin terus channelnya, kata Bang Ariel Pak sahabat ya sudah fix, sudah resmi banget nih info langsung dari Bang Aril Tentunya Dede OST besok malam akan tampil dalam acara konser LIDA 2021 persahabat ya Jangan sampai ketinggalan, dicatat jam dan tanggalnya persahabat ya Biar kita nggak ketinggalan tentunya Malaysia Kejora tampil besok malam ke kabar berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah bangunkan spesial ini tentunya ketika Bang Fali Akbar ya diwawancara ini di channel YouTube-nya Nito Persahabat ya. Di situ Bang Fali Akbar menyampaikan bahwa tentunya Rizky Billar akan seperti Raffi Ahmad Persahabat ya. Wow luar biasa banget ya. Karena beserta nikah tentunya Wali Akbar bakal banyak sekali project-project bareng Rizky Pilar. Itu yang disampaikan langsung oleh Bang Wali Akbar kepada kita semua para fans yang makin gak sabar, makin penasaran tentunya menunggu kejutan spesial bahagia dari idola kita persahabat ya. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans. Jadi dari akun anti 3012 disini mengatakan Amin semoga dijabah apa keinginan kakak Amin Semoga apa yang abah paling akbar Dan Kak Rizky bila rencanakan bisa terwujud katanya ya Ada juga tentunya komentar lagi dari akun Instagram di disitu mengatakan salah satu proyeknya adalah abah akan ikut jalan-jalan ke luar negeri ikut kakak dan Dede honeymoon sambil nge-vlog aja dulu <gifat> ada juga selanjutnya persahabat komentar dari akun instagram fazir alia yang berkomentar amin ya Allah ternyata abah wali akbar kalau lagi ngomong serius ganteng juga kayak bosnya aduh cute banget nih komentarnya persahabat ya Tentunya kita tunggu saja project-project besar dari Rizky Bila bersama Abu Fali Akbar Pak sahabat, ya Tentunya yang membuat kita semakin penasaran Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia tentunya dari idola kesayangan kita Selanjutnya para sahabat ini ada postingan spesial juga nih buat kita semua Wow ini kita lihat ya Pak Sahabat ya ketika live nih di Leslie Daily Lesti kejora sedang packing membantu packing-packing. Tentunya Lesti Daily Persahabat ya. Alhamdulillah tentunya banyak yang sold out nih untuk barang-barang Lesti Daily Persahabat ya. wah Semakin bangga aja nih jiwa muda dari Dede Lesti yang sudah tentunya sukses Persahabat ya. Sudah mempunyai usaha yang luar biasa banget. Semakin bangga, semakin tentunya kita terinspirasi oleh Dede Lesti Persahabat yang mudah-mudahan Selalu memberikan contoh-contoh baik nih kepada kita semua Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar yang merespon positif persahabat sahabat ya Yakni dari akun Instagram Hana.ils925 Disi mengatakan dalam kolom komentar Alhamdulillah sukses selalu ya Dedia lebaran tahun ini aku pakai pake Langsung aja nih para fans sudah Memakai produk atau brand Dari Lesti Daily Persahabat Ini luar biasa banget Mudah-mudahan saja tentunya usaha dedek Selalu diberikan kelancaran kesuksesan Amin, ya robbal alamin Kita masih menunggu vitamin selanjutnya Para mudah-mudahan kita mendapatkan Kabar bahagia malam hari ini Tunggu saja info dan kabar selanjutnya Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh